Assalamualaikum, saya di sini akan menjelaskan ya e, tentang pengkabelan kabel jaringan. Benaran, e, simak terus. Konektor berjemur, timun, kemudian kabel dari jaringan. foto penyeru QR. karo Bahasa-bahasa karo guru dirakoso. Foto. karo wedi. Ngopo mereka mau gak salah Mereka gak salah, salah. Mereka Mereka salah ya ngapain takut Yo. Yo Yo Manut Manut Manut sopoh Hehehe Karena orang tua orang manut Manut baik pak Orang okay. Tapi nah. bohong <laughs> Aku ramal loh ya Kita harus sesekali membantah petang <laughs> Yo Hati. jangan. Berdosa, eh nah, berdosa Dia kasi gitu so? Gak tau Tahu kafir apa? aku kafir. <tabur> kafir Kafir, kafir, Islam, islam kayak aku jangan Geli. itu Ora Yo kan namanya di ini Sudah kau siapa? siapa? Nah, udah jadi nih. Yeay.